Ini masih ada ya guys Kita mainkan aja co <gihai> Kita mainkan ya guys Dengan Mampus rungkat Kan gue mau ngabisin tip Gue kesel Gue kesel sama lo Dapet skater ya guys ya <gihai> Request rungkat gue bang Jangan rungkat ya lho ini ini tukul arwana ya kisah cerot ajar eh encon ya eh, guys gua ma belum masukin motor lupa cok maci motornya gua gua gua tinggalin ya masukin motor dulu ya kisah Aweh kayak ya chipnya ya. Bener. Sini sama aku gak bakalan aku tinggalin semangat bang. Tenang besok kalian pasti sedekah. Wih, iya cok. Kalian belum pernah ditonjok sama ketur ya sini serno <laughs> perbanyak akun, no beli betul sekali bal se. Ingat istri bang, <laughs> macem-macem dia tanya. Sini serok main sama main-main ke Sumatera. semua <laughs> kejauhan, mau ambil lu dari gua diatan Parah sih. coba di dua host habis, ini gue curi motor lu. <laughs> Buat beli chip janganlah, cok. Croot, anjir lah. Ikannya jauhan mulu. Lagi elderan ya, guys ya. Ikannya guys ya. Bacot, open request sekali lagi, bang. nggak mau gua pergi ke sekali gua close. Cowo. Eh, udah lima jam ya? Gak close ya? Gak close ya? Gak ya? nih close ya? Gak close ya? Gak close ya? Gak nih ya? Gak close ya? Gak close ya? Gak close ya? Gak close ya? Gak Ini skaternya nggak banjir, cok. Ih, itu ikannya. Kenapa bisa begitu ya? Sudah mengantuk, gue kota Cina Aduh apa itu ikannya jauh mulut Tai? kota Cina mengatakan buat gua teror habis loho Hai semangat rungkan Wih itu ikannya banyak banget di pinggir trot trot Emang ikan. Ikan apa sih ini? Mbak, Bang, bang teman-teman gue pada touring ke Bogor. Wah, serius lu kenapa nggak ikut, Cok? Mampus lu urungkat. Wih! Banyak sekali tapi meganya mega ya, guys ya. Dikit amat dapatnya. Bogor Jakarta. Suruh mampir tempat lu ya. Janganlah, Cok, kalau lagi touring aja. Ya gue nggak bisa suguhin yang enak-enak anjir. Seketar dalam tuh bang, iya seketar dalam, cio. dalam celana, celana dalam. I love you, Lisma, anjir. Lisma, salah ya, nggak ada duit bang. nggak <laughs> ada cewek gue kalau kemarin-kemarin pas dapet chip uh, sama gue dijualin gua ada duit, coba kan gue bagi bagimu anjir. nih kalau gua nggak gua bagiin penonton rusuh cok Mau gaming, mau gaming, mau request nggak Mau gaming, mau request nggak Tiga, dua, satu, lama, udah nggak jadi. Tentu <tis> kan, ini dapat skater, cok. Eh, <tis> eh, eh, eh, 13 eh, split banget eh, eh, eh, eh, Leon eh, eh, eh, eh, dong nambah eh, eh, <tis> Tambah lagi ya, guys. Ya, sampai sebelas pelit kali, kalian wih tentukan nggak? Coba kalau main armana itu santai coy. Ih, bangkai gue belum selesai ngetik. Wih, ada ya. kena mental. Wih, entah, gue kira mau penuh aja kan? Full wheel ada ya, guys? Ya, full wheel. kabur yo wang yuk kabur yo, oke okay, semuanya terima kasih banyak telah hadir <laughs> sepertinya was mau memakai jurus ninja dulu ya kisah masa kemin gak bisa tidur ayo saya <laughs> bubar bubar <laughs> Dapat tambah lagi lah co. ikannya tambah lagi lah biasanya tambah Ihh, tambah ikan cowok ikannya naik, naik Cok. ikannya geser 16 belah sini ikan belah sini lah ikan ikan belah sini lah biar nambah lagi aduh ikannya kurang belas ini ya guys ya nggak mau nambah cok, Wih terbang wi Pen penontonnya gak mau bubar, wek, wek, wek, malah nambah aja penontonnya ini liat jackpot dari Jinji, osnya oh, heboh yang guys, bukan heboh cok, nonton elit komen sulit nggak apa apa cok, woi oh, serong Wih karena ini jackpot ya guys ya hitungannya jackpot Masa uh, Maesha Gaming Ayo kirim ID 5 4 3 2 1 Oke okay, gagal <laughs> Karena telat gagal ya guys ya Maesha Gaming gagal Hahaha <laughs> bagi bangsa satu saya mau anjir. Tadi godina, sekarang diminta-minta, tayemal, malah di apa anjir? kabur-kabur. Lumayan kabur. bisa bongkar dobe itu boy. Gak ada, gak ada mas, gak ada, gak ada, gak ada, ada cowok. Dari kemarin gue kalau bad 8 bagus ya guys ya Tapi kalau max bad ini susah ya guys ya Serius bang, gue setia Anjir. Wih. Limit coy limit Limit gak bisa kirim ya guys ya Limit, limit sayang Limit sayang Wih, Kita sampai ini ya guys ya Sampai mancing dulu ya guys ya Sampai mancing, sampai mancing, sampai mancing ya guys Bang lama-kelamaan lo gue sadar loh Wih. Apa itu guys? apa itu <laughs> ikannya banyak sekali, anjir! Wih, anjir! Jangan isinya, jangan kecil gitulah lah. Cok, wih, isinya kecil, jangan lapan ya, guys! Ya, anjir! <laughs> wih, katakan wih! <laughs> oh, wow, ya ini bener-bener tur <laughs> lumayan buat balik modal tadi. Kan, modal gua habis di sedot banyak, tapi upgrade-upgrade lah. <laughs> wih ternyata gacor ya guys ya makasih nah, yang udah hadir ini gue sebenarnya mau udahan cowok kenapa penontonnya jadi ramai lagi <risas> rusak Leon tau gue ada kemarin juga nyobain di bed 8 bagus ya guys ya cuman kalau di max bed juga tapi tahu juga ya guys ya itu hanya perasaan doang ya guys ya oh paling ganteng dan he heboh sendiri Anjas. Wih dapat lagi ya gue bingung ya Os yang paling baik deh Matamu anjir muji-muji ngejilat ah, iya. males gua Wih nambah lagi cok Yee. Kucuk kucuk kucuk Nabah lagi cok Malas gue Os tuh udah abis hair Besok harus hati-hati lu cok Tidur deh Hahaha nambah co ini namanya hari pembalasan Cok. ikan di depan lah kalau mau nambah lagi ikan di depan lah jangan di belakang jangan malu-malu ikan jangan di belakang ikan Hai sedekah host dikit-dikit <laughs> wah bangkit sedekah mah. <laughs> bijimu disedekahin tak nah. <laughs> gue kan gue bilang gue mau main santai Cok. kalau lagi main santai begini ya guys hasilnya sebenarnya tadi gua mau tutup live Cok. <laughs> Ayo lah, ikan di depan lah, cok. Wih, super win ya, guys! Ya, tidur yuk, udah pagi tuh. Iya, tidur yuk, kita tidur. Wih, nambah lagi dong. aduh enggak ya, guys? Ya, harus ada si kuningnya satu ya, guys. Ya, kalau mau nambah, limit ban. Iya, limit ya, limit 2B. Kan tadi tahu sendiri, ntar gua bukain ya, guys. Ya, wih, akhirnya ya, guys. Ya, bisa buat. Request request besok ya, guys. Ya, kenapa ikan yang tambah ikan kuning, cok? Tambah, nah, ikan nambah lah, nambah, nambah ya, guys. Ya, harusnya nambah sih, enggak, cok. Masih bingung, gue cok. Masih bingung, gue juga nggak udah ngantuk ya, sama juga. Gue juga udah ngantuk ya, guys. Ya, wih, itu ikannya, cok. Sayangnya nggak nempel ya, guys. Ya, jadi nggak nambah, cok. Nah, nambah kali. Enggak cocok kayak gitu. Kos baik deh. Wih dua b lagi. Aku akhirnya naik lagi ya, guys ya. Gacar deh. Gacar deh ini. Pokoknya ini gacar banget deh. Anjas. kita kita, kita gak usah dimainin, Cok. Kita hanya untuk melihat aja, Cok. kecewek gua bang, lu tadi tadi tadi uh, apa chattingnya? rungkan rungkan rungkan rungkan, biji murungkan. <laughs> wah itu ikannya banyak banget nggak ada depannya, guys ya trout, ikan, aduh, aduh, kurang depan so ikannya. kita sampai mancing ikan ya gisya, kita akan memancing ikan ya gisya. Trot. Aduh, kenapa jauh? coy kan an, Aduh. Aduh Oke mancing oke Mantap mania mantap, mancing an, mantap, an, kita pancing pancing dulu, langsung turun an, ke bawah, oke kali an, kali an, makanlah an, makanlah, buta kaidungmu ikan, babi kau ikan. Bang live sampai kapan gue beli jendela ini kalau masih lama enggak ini ini udah berakhir ya guys ya ini mah gue iseng-iseng jangan dimakan loh buta ma buta map. jangan jangan jangan tahi jangan lah jangan jangan jangan buta me buta map. anjir emang enggak buta map, ya guys ya wih rusak ya guys ya nanggung ya guys sampai 200 pin lah Masih ingat kau kan waktu kecil kita main hujan-hujanan bareng Mas baik deh <laughs> Limit aja Kalau nggak limit juga udah gua kasih lagi co. limit Limit ya guys ya dipuji tak terbang Lina tak, tak tumbang <laughs> iya cok gue mau netral ya guys ya orangnya cok gak mau cok disogok sogok sogok ini si Maisa ii skater lagi ya guys ya wih masih mau cok jangan takut Kayak amat lo, Bang. Gue ngetik pakai tangan lo. Iya sih, bukan pakai kaki. Crot. Aduh. Coba ada yang kuning-kuningnya. Nambah lagi kali. Kalau mau nambah harus ada ikan kuningnya ya, Guys ya. Di depan. Oh, gitu cara mainnya. Oke. Hmm. kan lu ngetik paket tangan gua baca kecuali gua gua enggak baca cuekin. Wih itu ikannya banyak tapi enggak di depan enak ya guys ya ini-ini tapi mainnya bed-bed 8 aja ya. ini gua yang kedua kalinya nih main-main ikan di bed 8 gacor banget batuk yuk ya host nanti gue beliin obat deh bagi-bagi-bagi lagi ke bang <laughs> kan lu udah dapet cok trot <tuk> <tuk> <tuk> aduh gue karena mau nambah lagi kan tapi harus ada si kuning kuningnya guys ya. Trot, aduh, ubar pubar, kemudian waktu lihat habis. <laughs> iya cowok, aduh gue mau udah nangis kenapa <laughs> yang nonton setia banget, <laughs> gue mau stop jadi lagu cowok. <laughs> bang gue subscribe lama lo masa tega lihat gue tiap hari bikin lu dikasih <laughs> ini buat buat requestan besok gue lu gak, gak liat, tadi gue chip abis berapa banyak kan siap siapa sih yang penting happy iya cowok yang penting happy ini buat hiburan aja cowok buat hiburan ntar gue stop kalau bed uh, 4b 4b 500 gue stop ya. 4b 600 ya. Biar bisa kirim 2b 2b ke sono ke akun tabungan nih ya. siap. Oh segera pamit dulu ya. Iya pacar Leon Gue juga bentar off nih. Udah lelah Hayati. Wih itu ikannya. Gak mau di depan satu. Udah mau penuh lagi, cok. Wih, super winnya gede banget! Anjir, orang dalam masa gak ampuh. <laughs> Bukan orang dalam, cok. Gua, wih, apakah ikan? Ih, ikan tapi nggak ada wheelnya cok. Tak emang lewat ini nggak ada wheel ya, cok? Gede kah? Ikatan-nya ya cuma sembilan, cok. Biasanya pada gede ya, guys. Ya, percuma cok, nggak ada wilnya yang berhenti. keternya buruk <laughs> soalnya enggak ada ikan kuning ya cok jp jp itu nggak ada yang kuningnya cok enggak ada ikan kuning jadi nggak kuilnya nggak standby deh siapa ya, <laughs> <laughs> <Mesa, mesa. laughs> Sakit perut gua lihat-lihat komenan lo, jadi kalau dihitung komenan lu pasti paling banyak. Maksudnya, ada kasus bang ntar ya guys, ya besoknya besok, besok, setidakannya besok. Ini gimana, masa, masa, mau dibully, off oh, setelah mancing aja, bang. Ini ngabisin ngabisin spin aja ya. Besok kita coba lagi, cok. Ini gua lagi iseng-iseng aja, cok. Iseng-iseng aja ngabisin chip, malah dinaikin ya guys, ya. Wih, biguin ya guys ya ga usah off terus masa gue harus kayak begini terus lanjut kan besok gue live lagi Crot. aduh satu lagi tuh aku setiak kok <laughs> buset gue udah 5 jam lebih cok udah 5 jam udah 5 jam hampir hampir, hampir 6 jam cok Itu penuhkan mancing buat penutupan lab. Ya, udah, iya deh. Penuh lab mancing, ya. Siap, berapa ratus lagi? Coba, berapa putaran lagi? Coba itu. kalau bisa tidur, Bang. Ini habis seperempat, ih. Kalau kurang moderator, kabarin, Bang. <laughs> Enggak cewek moderatornya udah cukup, udah kebanyakan. Nah, gitu teks masih maksudnya tadi juga niatnya emang abis, abis mentok aja udah, cok. Cuman, wih itu ikannya nggak ada depannya, jadi begitu ya, saya banyak juga crot, ih crot ih kok aneh sih segitu udah udah ya guys ya gua stop di 4,5 ya guys ya T tapi ini nanggung ya pecah ya guys ya random kapan nanti ya crot ya? wih dapat scatter lagi guys ya maksudnya mancing dulu baru op, oke oke udah mancing op ya guys ya Hai host, apa-apa-apa sayang <laughs> anjir sayang apa-apa-apa <laughs> cowok apa, apa, apa cowok apa, cowo. ya nggak ada ikan kuningnya guys ya kalau mau nambah nambah lah nambah lah ada kuningnya Aduh tay emang leon masih bingung gocok padahal wil kuningnya dua oh wilnya satu ya tadi ya di bawah ya kalau wil bawaan enggak nambah ya guys ya ih najis ke isinya burik ya guys ya Anjir, burik banget seburik pantat si Maisa ya, Isha. cerot, aduh. Bentar, bentar nih kita sampai mancing, sampai mancing nih, mancing, mancing, mania, mantap. Bentar lagi mancing nih, bentar lagi mancing mania, mantap nih. kas deh i love you tai lo ya aku jijik <gg> sama kamu <laughs> aku jijik sama kamu wey, wey dikit lagi cok kenapa nggak dikasih cok nah guys nah mancing juga ya guys ya semoga uh, pagi gue cek inbox <laughs> turun di sini turun ya turun ke bawah wah kenapa di situ tai bodoh ini yang mancingnya anjir kurang dalam ya ada pertama yang kali tiga jadi kali empat ya guys ya teneng teneng teneng teneng teneng ini dapet sama yang ini nih pura-pura anjir udah ya guys ya udah udah nih udah nih ya guys ya nih guys nih nih nih nih lihat lihat lihat lihat guys ya